Apaan ya ketemu lagi? nih? Eh ngapa? Ya ngapa tapi kripo banget Eh ya wos Tahu aku mau tenang lah Wow, belum tau itu. Tuh, balik itu. Ah, sih. sih. tuh, Oh, ini, ini. Tuh, ya. ini Eh, bakmu. Ini Mbakmu. Oh, kenal. muka Bak oh. oh itu kaki lo ya? serabi iya, oh, serabi ya kok, Raihnya cek-cek pantar yang kau yakungin ini, gak enak potong biar kok, potong biar mana biar kok oh, man. potong biar ya, mbak ini mau kandung sih? Gitu. Oh. yaa oh. yakin lo yakin lah lu rasalah uang ini? Kurang. ya, yana, ini kau ini masuk, Ardini kok kaya lengkap ya, misalnya anak temen lo, anak pungut ya, mesti gue gawe mesti seneng salah-salah sih gawennya yang hotel bintang 5 gitu yang mesti. Wow, <tuk> uh. ah, jok, orang-orang, orang, eh, eh. <tuk>